kita mau bagi-bagi rezeki. Iya, Ini iya, semua punya Sonya mau bagi-bagi rezeki jalan, untuk kalian. Iya, ya, nah, nanti aja ya. Sebuah sama -sama sebuah sebuah aja sebuah. ya. pembagi pemberi rezeki. Gimana caranya? Kemarin itu gimana? Kemarin, pembagi, pembagi, pembagi. Bagi, Bikin cek, video ya. Kemarin di cek, belum dicek, belum banyak. Ayo borongan peman dulu nanti kita cekin ya. Ada Live less Live less ya. less Coba dicek nanti. Aku. Oh, caranya so oh. Ayo, cowok pemen dulu kira -kira nanti, Dede Oh, kirain Jadi, rahasia ku uh, so sepenuhnya karena kau adalah mimpiku. Ternyata, semua melayani sejak kalian uh, hari kuliahan. banyak banyak terus ini biasa bergombolan terus, terus enggak enggak ada. Isi, ada namanya kan bisa bisa bukan cinta ada bukan di atas ke atas. Di atas kertas cintaku Cintaku betaran yang sangat Tak perlu Kalau kamu nyanyi, ya kamu nyanyi lagi, lagi mau mau Dia nyanyi bacot nih sumpah nih orang. Nama dia cuma hitam putih doang. Sip oleh. Yeah, ya, yang mau di sebelah-sebelah komen-komen udah okay. dengerin dadanya kan tuh. Oh. Yang kalian minta dari tadi nih. Nanti, nanti, nanti, nanti, keren banget nanti, nanti, nanti, nanti, nanti, nanti, nanti, nanti, nanti, nanti, nanti, nanti, bila ingin melihat kita. nanti, nanti, that uh one. -huh. semua Seneng banget <laughs> ya <Ternyata. imu> Dan caramu Seolah cintaiku aku Bagaimana denganku Bagaimana Aduh itu nyanyi lagu kamu enak, coba sok-sok satu bait itu aja Sambil cekot-cekot ya, yeah, sambil pemain kamu oh, cekot Sambil <tuh, tuh>, Menemani Tapi manti bukan hanya Senia saja Karena ada sahabatnya Yaitu Sonya Selain Sonya Ada juga sahabatnya Buka, lagi Namanya Kaffi Oh ini apa ya Kaffiak Kaffiak Bukan Karena gak tau lagi nyambungnya my <laughs> Iya, iya. Sial, siang Sial-sialnya ku bertemu dan cinta semu, semu. <laughs> semu. <laughs> semu. <laughs> semu. Terus banget ya Tentu ya. Tentu dengan ikan. Aduh, udah itu nyanyi kamu. kamu enak coba sok. Satu ya? bait itu aja sambil cekot-cekot ya sambil peman cekot. Kamu pengen beli hadiah di TikTok. Sehari seminggu lima kali. Like nya di TikTok, jangan lupa kalian nonton karena ada Leslar dan juga ada Sania yang menemani <SILENCIO> Tapi nanti hanya Sania saja. Karena ada sahabatnya yaitu Sonya. <SILENCIO> Selain Sonya ada juga sahabatnya lagi. Namanya Kaffee Oh ini apa ya? Kaffee Kaffee Karena emang Gak <tuk> lagi nyamuknya Kotak banget <tuk> katanya <tuk> <tuk>